Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk semua yang ada di planet bumi ini. Alright guys, hari ini kita akan melanjutkan contraband police. Continue Jangan lupa di-subscribe, like and komen guys. Ke sini, ke sini. Eh, di mana? Ya, situ. Hey! Itu Jitu Oke. Oke. Ah ya Hari ini ada apa lagi nih? Oke, okay. yo nih masih yang 43 dan mobil coklat ya, guys. Tuh. Oh. oh. Masuk. Di sini adapan. Ini ada apa-apa, guys. wujud oh, mobilnya jelek banget ini. Oh ada. Yeah, Ayo, guys. Aras ke proshama. Alright coba gue cek dulu oh, gue buka dulu ya ngomong apa dia ntar ya gue cek dulu kontraban kontraban aman mobil mesin mesin aman enak nih kita bisa buka-buka ini sabun empat biji beresin namanya lagi sempat sabun dua sabun empat cok lagi cek empat sabun empat tuh Tuh. Ya Sebut 4, package 4. Nah ini namanya siapa? Nah ini Umarauf, iya benar. Ini benar. Umurnya berapa? 43 lagi? 35. Lah desember 82. Ya bisa nih. Maaf, nggak bisa. Maaf. Eh, ada deh. Oke, ini disesuaikan. Dokumentasi ama itu tutup itu, itu bagasi kap tutupin. Aku tutupin deh. Eh, eh tutup sendiri. Wow. Wah, ini dia nih mobil coklat nih guys. Uh. alkohol tangkap dulu hanya mau cek eh kalau nggak ditutup gimana apa itu jadi guys tunggu kita cek dulu mobilnya masih banyak nih kita bisa nggak bisa unpack lah buka, cuma satu sih, aduh, buka, oh. sorry, cuma satu, di bemper, bemper, bemper, walah, di ban. Ini ngapa dia? Ada. Atmaduro. Iya, Atmaduro. Port smugglers. Oh iya dong, dapat deh yang mabitoklat nih berarti ini ngusia patingannya belum. Baju-baju. Eh, itu belakang ada dua lagi ya. Dokumen. Proap Semuanya baik-baik Azamat, Azamat Nama beda Inspiring Juli si Masih Masih Masih 52 29 Azamat, Azamat F2S, hmm. Iso Turis Mobil, Mobil Kita benar-benar harus perfect ya guys, nggak bisa beda nama doang dikit itu. Boleh masuk itu dia. Coba lu dudukin apa di situ? Oh, ntar oh, iya itu lagi. Nama beda, nggak bisa. <guluh> Galak, bener nggak? Ah, deh Berikutnya, center view nyala terus, banyak lain, baru dong. What the heck! Oh, dia kabur dong itu. Kabur kemana kamu oh, terbalik? Oh wow, guys, seru guys maju ah. Gila pelci kontra ban. Headshot, headshot. Oh, oh, oh, kena close. Kena guys. Oh guys, mati guys Oh deket Oh Oh Oh Oh Oh Bluruk oh. abis oh. oh. Alright Oh, gili ada guys. Anjay. This boss from a Mana dia? Wah, habis peluru gua. Oh, ini bisa ditembak nih meledur. Gua bisa kemana mana sini? Oke oh, lo guys, aku baru tahu bisa tahu. Wah. Hehehe, betul. Ya ya ya ya. Tadi ada buah. Wah. Wah seru guys, seru guys ada ternyata ada di sini. Kalau <tik> gue make cadukan gitu gimana? ya Berarti yang tadi balik dong dia. Woo, oh, tuh demi tuh tiga hakim bulut t seventy lima ini udah salah ini udah salah ini orang salah semua password kamu salah foto mirip Bro, buka celananya mobil okay. eh buka celana mobil somplak begini turun Gak bener nih mobil nih, awas! Kamu ikut sesuatu enggak? Di bawah, di ban Mobilnya enggak bener nih? Coba, kucek di mukanya. Maaf ya Dinaid Ngetop. Nyet Nyet Ya habis? Itu kenapa mobil gua kebakar Oh bukan <tose> <tose> oh, Gua kira gua mau ditabrak Sule <tose> Orang <tose> lagi gatel ya di pinggir <tose> sini Garuk-garuk Eh -garuk. ya, mau ditabrak Eh gila gue di promote guys inspecting reward increase okay. from now on you can call black to come with his tools flat huh gue ngapain nih jat apa gua flat flat flat i. shotgun emo oh gila seru guys gue ternyata bisa disatronin sama oh eh mm -hmm ini siapa namanya? constable Maximov. lu ngitung apa move? Ini, ini siapa nih yang ngemenin gua disini utut ada suruh guys, untung aja gua belum tidur constable constable from now on you can order from black mobile shop the shop will be available until the end of the current business day you will find it in the police garage level update and constant. Alright. go for supply 200 dollar aneh bermain oh ya yeah, guys gelap banget hari ini ya masya'ono mau cheat yang enak yang makin AC sih enak ya dingin nggak berasa makin kipas panasnya munusuk ini apa ya is where this is the maintenance upgrade guys yang mana dua nih guys update guys siapa nih for car in car mechanic ada car mechanic guys oh oh ini apa nih oh prison guard oh penting ini unstable novice border oh border guard oh ini yang jaga aja nih ini apa nih sniper uh wah kira ada ada ini ya sniper ya nice mahal bot ini keren tapi Wih, grass dub grass dub Update ini kali ya guys ya, jadi rumah jadi apartemen beneran, lihat 1300. Woi Gue mau naro barang. Ya apa nih? Pistol ama? wah ini penting ini. Tinggal perlu, nih tinggal perlu. Yang ini yang perlu. Shotgunnya mana? Busat. Supply apa ya guys? Sekarang tanggal berapa? 22. 25 guys. Kita dulu. Oke. Okay. Yuk. 200. Cover supply nanti aja ya guys ya kita bobo dulu di tempat baru Oke okay. yey Hai misuk ada yang jagain di sini nih Hai Novik Nordic yuk terus go kita sudah hari ini Ih, Oh sumpah gue hey. uh ada pisau ada apa lagi nih ya lumayan lah mari kita bobo Wah, uh, ada apa lagi nih? 170 dapat duit berapa? Gopek, nice. Hari ready show, ready ready ada apa lagi ya, ada apa lagi? Oh, ini yang belum ini, yang ini nih. Apa ya? Oh ya. Yeah. Masuk, eh, tahanan gue, ntar gue ntar ya. Gue wah, truknya coba diturunin lu semua bujang amot nih. mana <laughs> pas banget Ramil Ismail B2 0979 oh, benar. ininya masih valid ini masih valid 4337 aman kalau nah, gue cek dulu kargonya ya ini ada 7-7-8-9 9 bio hazard material 9 oke okay, good mobil bagus ban nggak ada seluruh depan di ini aman thank you good good kondisi bagus ini ini kalau dijual berapa Bang hehehe <tuh> <tuh> gua nggak mau beli juga sih Tunggu dashboardnya buka ada dashboardnya di sini aman. Aman. Aman lah ya. Boleh lah. Masuk. Eh. Hey, masukin dulu. Hmm? Beresin. Aman, oh, oh, oh, oh. Mat Maduro. Ah. Oh, Kebuka malah. Maaf. Tempat. Akaristaiska iya mudah-mudahan gue bener ya di sini kayaknya aman sih mobil Hai nyetap nyetap waduh kenapa not... <laughs> Aduh kok kayaknya bersih ya guys apa yang ada yang salah ya guys waduh kadang nih. Gak... tempat baru enggak konsen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 ada sesuatu mungkin di situ. Ah, dia berhasil menyundukkan, guys. My bad, my bad. Udah semua? dicek dicek, ya dengan seksama. Dicek. Ya, dicek apples, dicek, dicek, dicek, good, bagus. Ada Arasko Dia disuruh turun kali ya. Di dalamnya di... pas dia duduk ya. Coba turun dulu bentar sabar-sabar takut gua salah lagi Oh aman sih ini benar gak nih aman nih tunggu 3 4 semen 11 3 ini ini benar-benar at least tak salah lagi nih gue nih kalau salah lagi gue resign kali gue dikeluarin lah kali nah bener kan right, good. oh my buka kalau udah ngasih aja gue belum minta gue curiga nih jangan-jangan ban coba turun turun Gue nih gak mau turun guys Gila Ngotot dia Peter karabel 97617q 92 Oke okay. 81 Oke okay, Oke okay. Oke okay, 57 24 Oke okay. Oke okay, Oke okay, Oke okay.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 Oh iya Oh udah oke okay. alright Seneges saya guys makan dulu guys tadi buka puasa cuman itu doang gorengan Peter Mohadov oke okay. 39 41 September oke okay. Ap, 6 April, wah Wah Spice and dead Ya kan Tuh Maaf, gak bisa Tapi Saya cek dulu ya Sorry guys Saya cek dulu mobilnya Untuk inspeksi darurat uh, Keamanan oh, negara brush. Tarikstan ban good good gak ada enggak ada enggak dengan yang aneh-aneh Hai -aneh. Hai itu udah enggak valid kalendernya gue masuk ke dalam dah gue ikut udah enggak ada mobil kargo lagi guys munceng amat buka dokumen nah ini cepet ya ngasih dia perfect tuh good good, good. cek kondisi dulu good good tadi gue bingung tuh kenapa Iya kagak. Emang habis tu cuci jok kayak begini juga. Majung. Ainul Umarov LD LD 4T R79K. Masih masih masih bagus. 35 bagus. Wah mana lo? Proof, silahkan lala, Ya lalas lo, gue masuk ya. Gua ikut ya. Jalan? <tuk> Abang kutub. <Guttur. tuk> mau low. jalan dia. mau <tuk> <Tidak tuk> jalan guys. Bye bye. Yeah. Noise. Nice. Hmm. Udah. Ada apa lagi di sini? 760. Kita nganter dia cuman sendiri, guys. Kita keluarin jangan jangan lah ya. Supaya ini apa sih, guys? Gue panggil deh. Uh. Ah. Oke, oh ya Allah pintunya kebukanya ke dalam. Hmm? Oh. Senjata dong. Uish, shotgun 700 perak gua enggak punya dong granite wah 10 gua punya berapa sini pistol ammo 8 8 ini yang 8 peluru atau 8 magazine guys mesin gun coba gue beli satu ya Jadi sembilan. Itu atas bar si teresin. Ya, gudil lah. Selalu gudil gudil. Gue bisa berangkat. Gak bisa. Ya sudah. Let's go. Mobil gue ngapa deh. berasap deh. Raseb beneran. Ya, benerin apa dari tadi? Atmaduro. Ha. Nah. Good. kukiran tadi ada yang nabun. Katanya gua. Oke, okay, guys. Sampai di sini dulu episode kali ini. Seru juga, guys. Ternyata ada tembak-tembakan, ada bandit menyerang. Bandit menyerang, guys. Kan main. Oke, okay, hari ini kita akan istirahat dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di. Kontraban polis Afghanistan, eh Afghanistan bukan, guys. Akaristan lihat patah. uh Oke, okay. akarista kita bobo. Bye bye. See you on the next episode of Kontraban polis. Bye bye. Boleh nih guys, bau. Kok ada rokok di sini? Bungkan nggak nggak rokok?